dan mungkin sedang mendapatkan teror dan intimidasi dan ternyata 100 aplikasi yang nanti kita sebutkan adalah aplikasi pinjol ilegal. Ilegal artinya tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah yang hari ini sudah diwakilkan oleh pihak OJK dan AFPI Oke apabila salah satunya nanti ada yang sedang kalian pakai Maka hutang kalian auto lunas Sesuai dengan instruksi dan pemberitahuan dari Menkopol Hukam RI Bahwasanya untuk hutang di aplikasi pinjol ilegal gak usah dibayar lagi Ya karena memang mereka ini tidak memberikan kontribusi apapun hari ini dengan pemerintah Selain hanya mengambil keuntungan dari memanfaatkan kesusahan masyarakat kita hari ini Oke lah Bang langsung aja gak usah panjang lebar lagi ya kan Apa saja sih 100 aplikasi pinjol yang akan ke Abang sebutkan Yuk kita simak secara seksama karena kami tidak akan mengulangi untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan Oke jangan mau tertipu lagi ratusan aplikasi pinjol ini ternyata sudah diblokir SWI dan OJK Serta sudah diamankan Satgas waspada investasi Yang punya hutang di aplikasi ini langsung auto lunas Gak usah dibayar lagi gratis Yuk kita simak nama-nama aplikasi ini ilegal Oke yang pertama adalah aplikasi dana darurat dan yang kedua adalah aplikasi dana dompet dan yang ketiga adalah aplikasi danaku dan yang keempat adalah aplikasi danaling dan yang kelima adalah aplikasi danalite. Lanjut untuk yang keenam adalah aplikasi Dana Naupro dan yang ketujuh adalah aplikasi Dana Pratama, dan yang kesembilan adalah aplikasi Dana QKSP Pinjaman, yang kesembilan adalah aplikasi Dana Raja, dan yang kesepuluh adalah aplikasi Dana Segera. Lanjut untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi Dana Cu dan di urutan ke-12 adalah aplikasi Dana Unggul, di urutan ke-13 adalah aplikasi aplikasi dana usaha dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Danawe dan di urutan ke-15 adalah aplikasi namun Beta. Jadi diantara 15 aplikasi pinjol tadi ada enggak yang sedang kalian pakai? Langsung auto lunas guys. Lanjut untuk di urutan 16 adalah aplikasi Dapat Banyak. Di urutan ke-17 adalah aplikasi Dedemani dan di urutan ke-19 adalah aplikasi Detek Pinjaman. Di urutan ke-19 adalah aplikasi Dolphin Dana dan di urutan ke-20 adalah aplikasi Duit Plus. Di urutan ke-21 adalah aplikasi Dompet Bantuan dan di urutan ke-22 adalah aplikasi Dompet Cash. Di urutan ke-23 adalah aplikasi Dompet Kilat, dan di urutan ke 24 adalah aplikasi Prima Plus. Di urutan ke 25 adalah aplikasi Banyak Uang. Lanjut untuk di urutan ke 26 adalah aplikasi Dana Pintar, dan di urutan ke 27 adalah aplikasi Pinjaman Tunai Online. Di urutan ke 28 adalah aplikasi Pinjam Dana KTA, dan di urutan ke 29 adalah aplikasi Dana Uang. Di urutan ke 30 adalah aplikasi meminjam uang. Oke lanjut. Untuk di urutan ke 31. Adalah aplikasi ada kredit. Di urutan ke 32. Adalah aplikasi kesaku. Dan di urutan ke 33. Adalah aplikasi tunai go. Di urutan ke 34. Adalah aplikasi gokes. Dan di urutan ke 35. Adalah aplikasi dana mudah. Lanjut untuk di urutan ke 36. Adalah aplikasi gercep. Di urutan ke-37 adalah aplikasi kredit kilat. Di urutan ke-38 adalah aplikasi dana bull. Dan di urutan ke-39 adalah aplikasi rupiah kurir. Di urutan ke-40 adalah aplikasi pahlawan pinjaman. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi dana tunai. Di urutan ke-42 adalah aplikasi kredit tunai. Di urutan keempat puluh tiga adalah aplikasi dana rakyat. Di urutan keempat puluh empat adalah aplikasi rupiah saku. Di urutan keempat puluh lima adalah aplikasi wadah pinjaman lanjut terus untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi saya modalin di urutan ke-47 adalah aplikasi pinjam instan dan di urutan ke-48 adalah aplikasi tunai pinjaman di urutan ke-49 adalah aplikasi pinjam pay dan di urutan ke-50 adalah aplikasi pinjam kilat. Lanjut untuk di urutan ke-51 adalah aplikasi uang kaya. Di urutan ke-52 adalah aplikasi Finstar. Dan di urutan ke-53 adalah aplikasi uang ada. Di urutan ke-54 adalah aplikasi KTA bijak Di urutan ke-55 adalah aplikasi Vanesia, Lanjut untuk di urutan ke-56. Adalah aplikasi pinjam now. Di urutan ke 57 adalah aplikasi uang kita. Dan di urutan ke 58 adalah aplikasi dompet cepat. Lanjut untuk di urutan ke 59 adalah aplikasi kredit gogo. Dan di urutan ke 60 adalah aplikasi pinjaman bahagia lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi cash kilat dan di urutan ke-62 adalah aplikasi go cash di urutan ke-63 adalah aplikasi tunai go dan di urutan ke-64 adalah aplikasi pinjaman teman di urutan ke-65 adalah aplikasi dana harapan lanjut untuk di urutan ke 66 adalah aplikasi pinjam now. Di urutan ke 67 adalah aplikasi uang bijak. Dan di urutan ke 68 adalah aplikasi dana back. Di urutan ke 69 adalah aplikasi prima tunai. Dan di urutan ke 70 adalah aplikasi good dana. Lanjut terus untuk di urutan ke 71. Adalah aplikasi FunCash. Di urutan ke-72 adalah aplikasi Saku Aku. Dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Doit. Di urutan ke-74 adalah aplikasi Pinjaman Kelinci. Dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Kredit Tunai. Di urutan ke-76 adalah aplikasi Store Tunai. Di urutan ke-77 adalah aplikasi Bunga Anggrek. Di urutan ke-78 adalah aplikasi Cash STR. Dan di urutan ke-79 adalah aplikasi PIN Cash. Di urutan ke-80 adalah aplikasi Bantu Rakyat. Lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi pinjam pasar, di urutan ke-82 adalah aplikasi duit plus, dan di urutan ke-83 adalah aplikasi tunai cepat. Di urutan ke-84 adalah aplikasi bunga dahlia, dan di urutan ke-85 adalah aplikasi KTA gampang. Di urutan ke-86 adalah aplikasi Manigo dan di urutan ke-87 adalah aplikasi Mongo Pinjam. Di urutan ke-88 adalah aplikasi Sakudana dan di urutan ke-89 adalah aplikasi Uang Cash Info. Di urutan ke-90 adalah aplikasi Mengambil Uang. Lanjut untuk di 10 urutan terakhir aplikasi pinjol ilegal yang kita sebutkan hari ini. Di urutan ke-91 adalah aplikasi uang kas, Dan di urutan ke-92 adalah aplikasi kado duit. Di urutan ke-93 adalah aplikasi bunga melati. Dan di urutan ke-94 adalah aplikasi cash alara. Di urutan ke-95 puluh lima adalah aplikasi Kestri dan di urutan ke-96 adalah aplikasi Celenganku. Lanjut untuk di urutan ke-97 adalah aplikasi Cepat Uang dan di urutan ke-98 adalah aplikasi Cepat Untung. Di urutan ke-99 adalah aplikasi Ceria Mas dan di urutan ke-100 sekaligus 100 aplikasi pinjol ilegal yang kita sebutkan hari ini adalah aplikasi Cerita Saku. Oke, okay, 100 aplikasi pinjol ini resmi sudah diblokir pihak SWI dan OJK Karena mereka ilegal dan meresahkan masyarakat Untuk semua yang memiliki hutang di 100 aplikasi tersebut langsung auto lunas Karena memang mereka ini ilegal Oke, okay, jadi itulah tadi ya 100 aplikasi pinjol ilegal yang memang sudah meresahkan masyarakat kita Yang memanfaatkan kesusahan masyarakat kita hari ini Dan mereka hanya bertujuan untuk meraup sebanyak-banyaknya keuntungan ya Jadi untuk yang punya hutang di 100 aplikasi pinjol yang tadi langsung auto lunas Selamat ya untuk 100 aplikasi pinjol yang mungkin salah satunya hari ini sedang kalian gunakan Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh